Selamat malam kakak-kakak dan adik-adik yang dikasih Tuhan. Shalom juga kak, kembali lagi nih di podcast Coming Christmas with P.S. Shalom. Episode yang kedua. Yay! Wah kak, apa kabar nih kak? Puji Tuhan, baik loh kak. Kalau kakak sendiri gimana nih? Puji Tuhan kak, baik banget kak. Nih kak, sekarang kita tuh mau ngapain sih kak sebenarnya-benarnya nih kak? Nah, Kanomi, hari ini kita bakalan berbincang-bincang seru lagi nih sama adik-adik Shalom dengan topik berbagi. Wah, cakep banget tuh. Pasti bakal seru banget ya kak hari ini kak. dong ya. Nah, ngomong-ngomong kak, kayaknya kita nggak sendiri nggak sih kak di sini. Iya nih bener kak. Aku udah lihat tiga orang adik-adik nih yang kayaknya udah nggak sabar banget ya, udah antusias banget kak. Aku siapa ya adik-adik ya? Halo Nathan Halo Kak Halo, Halo juga Nathan. Brandon Halo Kak Halo, Halo Ethan, Halo, Ethan. Halo, Halo Kak Wah berhubung kita udah ke datangan adik-adik nih Kak Mungkin kita langsung nanya aja kali ya Kak Boleh tuh Kak, boleh banget sih Oke nih, uh, Kak Audrey mau nanya Kak Adik-adik sekarang gambarnya gimana nih? Terus kan kita dikit lagi juga udah mau Natal nih. Kira-kira kak adik-adik udah ada belum ya yang nyiap nyiapin persiapan buat Natal? Misalnya kayak baju baru atau mungkin hadiah-hadiah Natal. Gimana adik-adik? Kak, aku kak udah siapin surat ulang tahun kak buat kakakku. Uh. Oh, udah siapin Iji. surat ulang tahun. Wah, keren. Kalau Nathan sama Brandon gimana nih? Sudah nyiapin buat Natal, kak. Kalau Nathan, kalau Natan gimana? Natan Nathan udah menyiapkan apa, Nathan? Nathan belum sempat menyiapkan, Kak. Oh, oh beli. Gak apa-apa. Tapi gimana sih kabarnya kalian nih? Kalian kabarnya gimana? Hari ini. Sehat, Kak. Puji Tuhan. Sehat, Kak, Kak. Puji Tuhan. Puji Tuhan. Kalau itu gimana? Baik juga, Kak. Wah, luar biasa ah. ya, Tanang Hebat banget nih. Nah tadi kita ngomong soal persiapan. Kita udah menyiapkan apa aja? Udah menyiapkan hadiah atau belum nih? Nah ngomong-ngomong soal hadiah nih. Adik-adik sendiri tuh pernah gak sih ngasih hadiah gitu? Ke papa, ke mama, ke guru gitu. Pernah gak? Ceritain dong kalau pernah. Siapa ya nih kakak minta cerita Brandon dulu. Brandon pernah gak memberikan hadiah? pernah kak pernah. Nah, kalau misalkan uh, Ethan, Ethan, Ethan pernah nggak memberikan suatu hadiah kepada seorang? masih sesuatu ke temennya atau ke mantanapanya, hmm. pernah nggak Ethan? Belum pernah kak. Oh, belum pernah. Belum pernah. Lain kali ya atau abis, abis ini mungkin. dener banget tuh kak. Kalau Nathan gimana nih Nathan? seringkah kasih kado ke bu guru, guru waktu kenaikan kelas atau saat ulang tahun? Oh Wah, keren banget. Hebat banget sih ya. Untuk yang lain nanti juga pasti akan ada saatnya untuk memberikan hadiah. Bener gak sih kak? Benar banget kak Naomi. Nah ngomong-ngomong soal memberikan sesuatu untuk teman, perasaannya adik-adik gimana sih? Apakah adik-adik senang atau gimana? Soalnya Kak Audrey pernah nih, kayak ngasih sesuatu, ngasih makanan ke temennya Kak Audrey. Eh, pas udah Kak Udri kasih, malah dihabisin sama dia. Terus Kak Audrey jadinya kesel, terus nyesel dari kasih. Kalau adik-adik pernah nggak ngerasain gitu? Kan pernah mungkin sekali dua kali. Oh, gimana tuh Natan perasaannya? Natan perasaannya agak kesel, nathan? Kacang udah bilang jangan dihabisin, eh dihabisin. Tapi sekarang udah maaf maafan belum nih udah Sudah kak. Oke hebat. Brandon pernah nggak merasakan suatu pada saat memberikan hadiah atau suatu gimana tuh? Senang. Senang. Senang ya. Bagus puji Tuhan. Kalau Ethan gimana Ethan? Kalau aku dulu bawa makanan, terus tumpah. Oh, tumpah. Yes. Terus yang ngerapin siapa tuh, Ethan? Itu sendiri. Oh, ngerapin sendiri? Hebat. Hebat tumpah banget. Pinter banget ya. kita udah menjaga kebersihan nih, Kak Naomi nih. Pinter banget. Iya, bener nih. Nah, tadi kan ya diceritanya sama Kak Audrey nih. Kak Audrey kesel kan sama temennya gitu menyesal gitu kakak juga punya cerita nih jadi tuh, waktu itu teman kakak nih punya cemilan coklat gitu deh teman kakak banyak gitu coklatnya nah dia kasih kakak tuh lima, lima coklat set kakak seneng banget dong bener nggak sih dikasih coklat siapa yang nggak seneng nah besokannya pas kak jajan nih Kakak tuh cuma bawa uang, cuma segitu-segitunya tuh Cuma buat kakak makan aja, kakak lapar banget Terus teman kakak ini tuh minta Terus kakak bilang, sorry banget ya Aku gak bisa soalnya aku lapar Terus temen kakak marah-marah adik-adik Teman kakak bilang gini Ih, kemarin aku udah ngasih kamu coklat lima Masa kamu gak mau ngasih aku makanan? Gitu adik-adik Menurut adik-adik Sikap teman kakak itu gimana sih? Baik gak menurut adik-adik? Tidak baik kak, jangan mengharapkan imbalan dari orang lain itu yang penting Keren ya Nathan kak Kalau misalkan menurut Brandon kenapa tuh, kenapa nggak baik? Karena dia marah-marah kak Iya, kalau menurut Ethan gimana? Karena mereka marah-marah Iya bener Marah-marah harus memberikan dengan penuh hati yang suka cita yang ikhlas gak boleh kita mengharapkan suatu kembali gitu karena kita akan dibalikin lagi oleh Tuhan kita memberi dan Tuhan akan memberikan yang lebih banyak gitu bener banget tuh kan Naomi nah tadi kan Kak Udi juga udah denger ya tadi adik-adik udah berbagi ini berkasih gurunya ini nah kalau menurut adik-adik sebenarnya tuh kalau kita mau berbagi sama teman atau kita mau memberikan sesuatu sama teman itu emang selalu barang atau ada hal-hal lain yang bisa kita kasih ke teman tahu ada yang tahu nggak selain barang tuh kita bisa ngasih apa ke teman doa kak doa bisa kalau item tahu nggak selain doa tadi terus selain barang kita bisa memberikan apa sih ke teman-teman kita ke atau ke keluarga kita mainan Natan mau Kak. kalau menurut Natan apa tuh selain memberikan barang makanan kita dapat memberikan apa lagi terhadap sesama kita bisa memberikan semangat jika temannya bersedih kak pintar hadiah kak Iya, iya benar juga Ada lagi nih kita bisa memberikan doa Memberikan semangat Atau dukungan kepada teman-teman Kita juga bisa memberikan waktu kita Waktu kita kepada orang tua Waktu kita kepada teman Dan kepada Tuhan Itu udah termasuk hadiah juga loh adik-adik Atau dari adik-adik ada nggak sharing-sharing cerita Berbagi sama teman Atau adik-adik pernah dikasih sama teman gitu Pernah nggak dikasih sesuatu sama teman Aku, pernah pernah... Di aku dikasih snack. Oh, dikasih snack. Sama siapa sama temannya atau sama mama papanya? Temannya. Oh, berarti senang banget dong ya Iten pas dikasih snack. Yeah. Terus nggak yeah. lupa dong Ethan ngucapin apa pas sudah dikasih? Terima yeah, kasih. Nah, bagus. Nathan kalau Nathan apa? Nathan pas kalau satu kan Nathan nggak bawa bekal, nah terus Nathan minta ke teman, nah dikasih sepotong roti coklat, nah Nathan bilang terima kasih. Nah kemudian hari Nathan bawa uang untuk belanja kan. nah Nathan beli ini permen dibagi-bagi ke teman sebagai balas budinya kemarin. Wih, hebat banget. Nah, kalau Brandon gimana, Brandon? Kalau Brandon pernah dikasih bingkisan ulang tahun, Kak, dari teman yang ulang tahun. Hebat banget, deh. Pokoknya Kakak salut banget sama kalian semua dari cerita-cerita kalian. Kakak mau nanya, nih, berarti dalam berbagi kita tuh harus apa aja sih? Harus ikhlas, Kak, tidak mengharapkan imbalan, dan juga dengan tulus tidak dengan kasar. Kerennya, nih, untuk kamu, misalnya seperti itu, pak Hebat banget, Nathan. Kalau misalkan, Ethan gimana, Ethan? suka cita dan senang. Hebat, bagus, bener banget. Kalau Brandon gimana, Brandon? Kalau Brandon... Kalau kita harus, kalau kita memberikan sesuatu kepada siapa saja, harus dengan ikhlas dan tulus, Kak. Tidak mengharapkan imbalan. Hebat. Kau binter banget ya, Kak. Ya, binter banget, gak Adik-adik kita nih pada hari ini nih. Ada lagi nih, Kak, satu lagi. Kakak lupa ngasih tahu tadi. Selain kita bisa memberikan waktu, selain kita bisa memberikan doa, semangat, gitu kan, kita juga dapat memberikan kasih sayang. Kita bisa kasih sayang ke papa mama, ke adik kakak, atau ke hewan peliharaan kita. Ketumbuhan, ke teman, kita harus kasih sayang. Kita harus mengasihi sesama, oke? Jadi, siapa aja ya kak? Bener banget kak. Kalau yang setuju nih, siapa aja nih yang setuju. Kalau yang setuju angkat jempolnya coba. Jadi kita harus selalu berbagi ya dalam hal apapun itu, oke? Okay? Oke okay, kak. kak. Pokoknya diskusi kita udah menarik banget ya, Kak Naomi hari ini. Iya, benar banget Tika. Tapi sayang banget, Kak. Kita udah ada di penghujung akhir podcast kita nih, Kak. Sedih banget gak sih, Kak? Jadi kita harus berpisah sama adik-adik. Kita harus berpisah sama adik Nathan, sama Ethan, dan Brandon. Wah, iya Kak, kita udah kasih kan ya tadi ngobrol-ngobrolnya. Tapi tenang aja nih buat adik-adik yang ingin menonton atau mendengarkan podcast, bisa loh menonton dan mendengarkan lewat WhatsApp atau tayangan di YouTube KPI Shalom. Nah, aku juga mau nyampein clue nih buat adik-adik semuanya. Dulu keluar apa, tuh, Kak? Cluenya adalah dia dekat tapi enggak selalu adik-adik temui. Waduh, apa tuh ya, Kak? Wah, ini nanti pokoknya biar jawaban adik-adik makin matang nih, makin yakin. Adik-adik harus dengerin podcast Welcome in Christmas with FHL Mini. Jangan sampai kelewatan. Nah, Kak -Ka Udi juga mau ucapin terima kasih ya buat adik-adik semua yang udah mendengarkan. Udah menyaksikan podcast welcoming Christmas with Pelkat P.A. Shalom episode kedua Tuhan Yesus memberkati dadah Dadah dikadi Terima kasih